ajar estimasi model regresi berganda. Model regresi berganda ini dikatakan dia model regresi berganda karena variabel bebas yang kita gunakan dalam model tidak hanya satu. Seperti pada model regresi sederhana kemarin ya hanya satu variabel bebas, satu variabel terikat. Bagaimana kalau misalnya lebih dari satu? Namanya adalah model regresi berganda. Ya, jadi model regresi berganda inilah model regresi dengan variabel bebas lebih dari satu bisa dua tiga dan seterusnya ya. nah untuk memahami uh, cara mengestimasi parameternya kita awali dengan model regresi dengan tiga variabel terlebih dahulu yaitu satu variabel terikat dan dua variabel bebas untuk mengestimasi parameter dengan tiga variabel atau model regresi dengan tiga variabel tentu kita membangunnya dari model regresi populasi ya, atau FRP ya multiple regression model yang tiga variabel ini adalah kurang lebih FRP-nya seperti ini FRP yang stokastiknya yaitu bahwa YI sama dengan 0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah Epsilon I e. kalau model regresi sederhana kemarin B2 X2 ini tidak ada ya, jadi uh, ini yang membedakannya untuk model regresi sederhana kemarin kemudian uh, dari FRP ini tentu kita akan mengestimasi nilai parameternya Bagaimana parameter-nya B0, B1, dan B2. Nah, karena kita akan bekerja menggunakan data sampel, tidak menggunakan data populasi, maka kita akan membangun model yang lain sebagai estimator dari model FRP, yaitu menggunakan model regresi atau fungsi regresi sampel. Gimana FRS-nya ini. Ya. Sehingga, ini kita sebut sebagai statistik, dan ini parameternya. Ini statistik, ini parameter, dan seterusnya. Dimana statistik ini nanti sebagai penduga atas parameter? Ya, nah, lalu bagaimana cara menduga parameter dengan uh, metode ordinary way square ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini? Kalau kita sudah selesai menduganya nanti atau mengestimasi parameter, maka kita akan menghitung nilai Y yang kita prediksi. Atau kita beri notasi Y hat. Ya. Y hat atau Y yang kita prediksi untuk model regresi berganda dengan 3 variabel adalah Y hat I sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Ya, atau kita sebut juga ini adalah FRS yang non stokastik oleh karena itu maka kita juga bisa tuliskan bahwa YI Y aktual itu adalah YI sama dengan YI hat tambah residual Ya karena ini kita anggap ini sebagai nilai YI hat oleh karena itu maka residual kita bisa hitung dengan cara menselisihkan nilai y yang aktual yi dengan y yang kita prediksi atau y hat. Jadi residual model regresi berganda untuk tiga variabel bebas, saya ulang untuk tiga variabel pada hari ini adalah nilai y yang kita atau nilai y aktual kita kurangi dan nilai y yang kita prediksi. Nilai r residual inilah yang akan kemudian kita coba minimumkan. Ya, dengan metode ordinary least square untuk mendapatkan nilai b0, b1, dan b2. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan diskusikan pada bagian selanjutnya. Metode ordinary least square yang kita maksud dalam mengestimasi model regresi berganda pada hari ini adalah metode yang meminimumkan kuadrat, jumlah kuadrat dari residual, ya berarti fokus kita berbicara tentang metode OLS adalah residualnya. Nah, oleh karena itu maka residual pada model regresi sederhana berganda dengan tiga variabel kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu EI sama dengan selisih antara y aktual dengan y yang kita prediksi. Kalau kita ganti ini dengan nilai Uh, ini, maka kita peroleh residual itu sama dengan y kurang b0, kurang b1, x1, kurang di 2 x2. Nah, karena kita akan mencari nilai residual yang minimum, maka kita akan jumlahkan residual itu dan kita pangkatkan dua, ya. atau kita bisa tulis sebagai berikut. Jadi, kita jumlahkan dengan menggunakan simbol sigma sigma ei yang dikuadratkan atau sama dengan jumlah atau sigma yi kurang b0 kurang b1 x1 kurang b2 x2 dikuadratkan. Nah, lalu bagaimana cara mencari nilai b0, b1 dan b2 dengan menggunakan metode ordinary least square? Kita bisa dapatkan nilainya itu dengan uh, melakukan penurunan parsial untuk setiap nilai konstanta dan koefisien regresi ya seperti yang pernah kita jelaskan pada model regresi sederhana sebelumnya oke mari kita coba pahami cara penurunan ya ya pertama kita harus pahami dulu apa yang menjadi asumsi dasar penggunaan metode OLS ini ya dalam mengestimasi parameter Model regresi berganda, tadi kita katakan bahwa meminimumkan nilai residual yang berpangkat dua menggunakan metode OLS. Lalu apa asumsi yang mendasari metode OLS itu? Tentu sama dengan asumsi yang pernah kita pelajari pada model regresi sederhana sebelumnya. Perbedaannya nanti ada pada poin terakhir. Nah apa aja asumsi yang pertama bahwa residual itu haruslah terdistribusi normal. Ya, berarti kalau residualnya tidak terdistribusi normal, tentu kita tidak bisa menggunakan metode OLS. Yang kedua, nilai rata-rata residual itu haruslah minimum. Minimum itu ditandai dengan nilai rata-rata yang nol. Ya, lalu tidak boleh ada korelasi serial atau kita sebut juga dengan auto-korelasi untuk residual setiap observasi. Ya, ini pernah saya jelaskan kemarin Kita akan menguji asumsi autokorelasi ini Apabila data yang kita pakai adalah data time series Tetapi kalau data yang kita gunakan adalah data cross section Maka uji autokorelasi tidaklah tepat kita gunakan Karena konsep autokorelasi adalah Korelasi serial Berarti serial itu runtun atau runtut waktu Antara residual pada periode 1 dan seterusnya Itu yang ketiga Yang keempat adalah haruslah residualnya punya nilai variasi yang uh, konstan Atau bahasa ekonometrikanya Ya, Kalau dia tidak konstan namanya heteroskedasticity lawan dari fomo adalah hetero. Ya. Nah, kita akan melakukan uji ini ke depan baik untuk data cross section maupun untuk data time series. Yang terakhir yang membedakan antara model regresi sederhana dengan model regresi berganda pada hari ini adalah bahwa tidak boleh ada korelasi antar variabel bebas dalam model regresi kita. Ya karena kita sudah menggunakan uh, variabel bebas lebih dari satu, katakan 2, 3 antar variabel bebas satu dengan variabel bebas lain tak boleh saling berkorelasi. Kalau punya korelasi namanya adalah multikolinearitas. Dan ini tidak dimungkinkan dalam metode ordinary least square. Oleh karena itu dalam uh, model regresi berganda yang akan kita uji ke depan pertama adalah uji normalitas dari residualnya. Yang kedua adalah autokorelasi untuk data time series. Yang ketiga heteroskedastisitas dan yang keempat adalah multikolinearitas. Bagaimana cara pengujian-pengujian ini kita akan diskusikan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, karena kita sudah memahami asumsi yang mendasari metode ordinary least square maka kalau kita turunkan nilai konstanta dan koefisien model regresi berganda ini dengan menggunakan metode ordinary least square caranya kurang lebih seperti ini ya bahwa pertama nilai residual yang telah kita kuadratkan kita turunkan terhadap nilai B0-nya atau nilai konstantanya dan hasil turunannya haruslah sama dengan Oke okay. Atau kalau kita tuliskan ulang seperti ini. Ya, bahwa jumlah residual yang dikuadratkan sama dengan jumlah YI kurang B0 kurang B1 X1 kurang B2 X2 yang telah dikuadratkan nah Apabila kita turunkan nilai residual ini terhadap B0, maka kita harus menggunakan teknik kondisi. Derivatif parsial, ya seperti yang pernah saya jelaskan di awal pertemuan dan kita juga pernah pelajari di matematika ekonomi, ya caranya adalah kita melakukan pemisalan katakan dalam kurung ini adalah u, ya maka turunan ini terhadap b1 e b0 adalah tentu u atau u kuadrat diturunkan terlebih dahulu menjadi dua kali u. Kalikan dengan turunan u, ya. Punya yang mana? Yang ini, ya. Kalau misalnya ini kita turunkan terhadap v0, tentu menjadi Min satu, karena tidak ada variabel yang terikat dengan v0. Atau hasilnya kurang lebih begini, ya. Kalau kita terikat, maka kita akan mendapatkan dua kali sigma Di kurang v0 kurang v1 x satu kurang 2 x 2 Kalikan dengan minus satu dan harus sama dengan 0. Oke, okay, agar kita bisa menyederhanakan ya secara aljabar, minnya kita kalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan min 2 kali sigma sampai di sini adalah sama dengan 0. Agar min 2-nya bisa hilang, maka persamaan ini kita bagi seluruhnya dengan min 2. Maka kita lakukan pembagian persamaan ini dengan 2. Sehingga kita akan mendapatkan kurang lebih persamaannya seperti ini. Ya, min 2-nya sudah min 2 per 2 adalah satu Sehingga tidak ada lagi tanda min 2 di sini. Oke, setelah itu kita kalikan sigma ke dalam. Sigma kali Yi adalah sigma Yi. Sigma kali min B0 karena ini adalah konstanta. Konstanta kita jumlahkan tentu berapa banyak konstanta itu yang kita sebutkan dengan n kalikan dengan nilai konstanta itu jadi 5 ada sebanyak tiga cara menghitungnya adalah tiga uh, kali lima ya kemudian kalau ini kita kalikan maka uh, koefisiennya kita kedepankan ya mungkin juga ya sehingga kita peroleh persamaan Ya, lalu kita pindah ruaskan atau sebelum ke situ Kita perhatikan bahwa di sini ada N Maka persamaan ini kita bisa bagi seluruhnya dengan N Ya, Kita pindah ruaskan seluruhnya dulu Positif ke sana, ke kanan Maka kita dapatkan ini Agar n bisa hilang, maka persamaan ini kita bagi dengan N Ya, Jadi sigma YI bagi dengan N Kita dapatkan sigma YI per n b0 per n adalah n b0 per n b1 sigma 1 per n adalah b1, b1 sigma 1 per n dan seterusnya. Nah di dalam statistika deskriptif kita kenal bahwa jumlah y dibagi dengan n, n ini banyak data atau banyak observasi adalah rata-rata y atau y bar. Oleh karena itu, maka sigma yi per n ini saya ganti dari y bar. Kalau n per n kita coret, lalu sigma x1 per n adalah x1 bar, dan sigma x2 per n adalah x2 bar. Atau saya tulis ulang menjadi ini, y bar rata-rata y sama dengan 0 tambah di 1 rata-rata x1 tambah di 2 kali rata-rata x2 nah dari sini bisa kita dapatkan nilai b0 dengan cara memindah ruaskan ya nilai b1 kali x1 bar dan b2 kali x2 bar ke sebelah kanan kita akan dapatkan bahwa b0 itu adalah ini ya. berarti dari hasil penurunan residual yang dikuadratkan terhadap nilai b0 kita dapatkan nilai b0 ini rumusnya itu menggunakan persamaan satu ini. Baik. Setelah itu kita akan mencari nilai b satunya, nya ya, Dan B2-nya. Caranya adalah kita turunkan nilai residualnya terhadap B1. Sama seperti ketika kita mencari nilai B0. Yaitu kita turunkan residual terhadap B1. Oke. Tentu caranya sama seperti yang tadi. ya, Yaitu kita tahu bahwa residual adalah ini. Kalau kita turunkan terhadap B1 sama dengan 0. Karena kita turunkan terhadap B1, maka ini B1 terpaut dengan X1. Oleh karena itu, hasil turunannya adalah 2 kali sigma YI kurang 0 kurang B1 X1 kurang B2 X2. Kalikan dengan min X1. Karena kita turunkan terhadap B1. Setelah itu, kita kalikan min ke 2 kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Untuk menghilangkan tanda 2-nya, kita bagi seluruhnya dengan 2. Maka kita akan mengalikan x1 ke dalam kurung, ya x1 kali y adalah x1y, x1 kali b ada b0 adalah b0 x 1 i Setelah itu kita kalikan dan sigma dapatlah persamaan ini. Ya. Oke, lalu kemudian kita pindah ruaskan mulai dari B0 sampai B2 ini ke sebelah kanan, maka kita dapatkan persamaan b ya. Oke, dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai B2, kita turunkan residualnya terhadap B2. Ya, Sama ya, langkahnya kita turunkan terhadap B2, maka kita dapatkan persamaannya kurang lebih seperti ini caranya sama. Oke. Okay. Kemudian dari dua buah persamaan ini yaitu persamaan dua dan persamaan tiga, kita lakukan modifikasi sedemikian rupa dengan metode aljabar biasa. Maka kita akan mendapatkan nilai B1 dan B2. Atau kalau kita has dapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini B0-nya. Ini B1-nya, dan ini B2-nya. Jadi, inilah formula yang kita akan gunakan untuk menghitung nilai konstanta koefisien 1, koefisien 2 untuk model regresi dengan dua variabel bebas, atau model regresi berganda, tiga variabel. Ya. Ini cukup panjang rumusnya, ya. Tentu akan sulit kita uh, menghitungnya, ya. Karena apa? Untuk mencari B1 harus dapat B0, untuk mencari B2 harus dapat B0, sedangkan untuk mencari B0 harus ada B1 dan B2, ya. Jadi, uh, ini formula yang harus kita ketahui dulu, ya. Dan nanti, ketika kita cari formula yang lain ya yang lebih sederhana lagi maka formula itu yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai konstanta dan koefisien regresi model regresi dengan 3 variabel Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya, teman-teman. Ada rumus pendek yang bisa kita pakai untuk menghitung nilai koefisien regresi uh, untuk model regresi berganda dengan dua variabel bebas berarti ada dua koefisiennya yaitu uh, kita melakukan penyederhanaan bahwa selisih antara nilai-nilai variabel yang kita pakai dengan rata-ratanya kita adalah nilai variabel kecil ya. Jadi, misalnya y kecil adalah y besar kurangi rata-rata y, x1 kecil adalah x1 besar kurangi rata-rata x1, dan x2 kecil adalah x2 besar kurangi rata-rata x2. Nah, pemahaman ini harus Anda kuasai karena kita sudah menganggap ini bahwa y1 kecil, y kecil, x 1 kecil, dan x2 kecil. Maka kita coba giring ke promos uh, yang kita gunakan untuk meminimumkan residual tadi. Ya, nah, formula residual yang kita tetapkan atau kita ketahui sebelumnya bahwa residual merupakan selisih nilai-nilai y aktual dengan nilai-nilai y yang kita prediksi. Ya, maka uh, residual bisa kita tuliskan seperti ini ya itu tadi yang kita jumlahkan dan kita kuadratkan gitu. Oke. Okay. Nah, apabila di dalam persamaan ini saya tambah dan saya kurangi dengan nilai yang sama, tentu tidak mengubah nilai ini kan. Misalnya saya tambah dengan 5, saya kurangi dengan 5, maka nilai tidak akan berkurang, tetap itu juga. Atau saya tambah dengan x bar, saya kurangi dengan x bar maka nilai ini tetap ini juga, gitu ya, oke. Okay. Oleh karena itu di dalam persamaan ini saya coba kurangi dengan y lalu saya tambahkan dengan y Saya kurangi dan y saya tambahkan dan y Ya, bahasa lainnya bahwa nilai ini sama dengan nilai ini. Oke, okay. karena sama maka kita coba perhatikan di sini, yi kurang y bar adalah sama dengan yi kecil. Ya, oleh karena itu maka saya bisa mengganti yi kurang hebar ini dengan YI kecil. Lalu ada min yi hat kurang hebar. Kalau saya buka kurung, berarti min buka kurung yi hat kurang hebar sama. Nah, maka ini saya juga bisa ganti dengan yi hat kecil. Oleh karena itu persamaan ini saya bisa ganti menjadi kurang lebih begini Yi kecil kurangi yi hat kecil ya nah yi head kecil ini adalah nilai y yang non stokastik tetapi dalam bentuk y kecil ya nah karena kita sudah berbicara tentang y kecil maka apabila yi head kecil ini kita ganti dengan uh, nilai dari uh, non stokastiknya ya maka kita tidak memasukkan lagi nilai konstantanya karena tidak ada variabel yang melekat pada konstanta. Sehingga ketika kita ganti YI kecil ini, maka saya boleh ganti dengan ini saja. Ya. Min B1 X1 kecil kurangi B2 X2 kecil. Ini adalah mengganti nilai YI hat kecil. Oke, saya harap Anda bisa menangkap sampai di sini. Baik, dari dasar inilah yang kemudian kita akan coba turunkan seperti metode yang kita pelajari sebelumnya untuk mendapatkan nilai B1 dan nilai B2, yaitu menggunakan teknik turunan parsial. Bagaimana caranya? Residualnya tadi kita sudah rumuskan bahwa residual adalah jumlah jumlah. Kuadrat antara selisih y kecil dengan b1, x1 kecil dengan b2, x2 kecil. Maka, kalau residual ini kita turunkan terhadap b1, ya kita turunkan terhadap b1. Maka, kita akan dapatkan adalah kurang lebih seperti ini, ya. Jadi, kita turunkan terhadap b1, berarti nanti hasil turunan untuk u, turunan punya adalah min x1. Ini. tetapi x-nya adalah x kecil, Y-nya adalah y kecil. Oke, haruslah sama dengan nol, Ya, oke, dengan cara yang sama ya. Kita coba selesaikan persamaan ini ya. Kalikan menyiapkan dengan dua, kita akan dapatkan ini. Lalu x1-nya, kalikan ke dalam kurung, berarti x1 kali yi adalah x1 yi, x1 kali. Min B1 X1 adalah min B1 X1 X1. Lalu M X1 kali min B2 X2 adalah uh, min B2 X1 X2. Okay. Nah Karena di sini ada min B2. Maka persamaan ini saya bagi seluruhnya dengan, uh, apa, dengan min B2. Ya. Nah, sebelum di situ kita coba perhatikan di sini. Di sini ada x1 dan x1 kan sama ya, sama seperti a kali a atau x kali x karena x1i kali x1i maka saya seramakan menjadi x1i kuadrat oke, nah untuk menghilangkan min 2 ini, persamaan ini saya bagi dengan min 2 maka saya akan dapatkan nilai persamaan ini ya, min -nya hilang oke, lalu sigma saya kalikan ke dalam kurung sigma kali x1 yi adalah sigma x1 yi sigma kali min b1 X2, x1 kuadrat adalah min b1 sigma x1 kuadrat dan seterusnya sama dengan nol kemudian b1 kali sigma x1 kuadrat sampai dengan ini saya pindah ruaskan ya saya pindah ruaskan ke kanan dari negatif menjadi positif ya maka saya dapatkan persamaan 4, yaitu jumlah X1YI sama dengan positif 1 jumlah X1 di X1 kuadrat, tambah B2 jumlah X1 kali X2, dengan catatan X kecil dan Y kecil. Okay. Baik, ini adalah nilai persamaan 4 yang akan kita gunakan nanti. Setelah kita turunkan terhadap B1, maka residual ini lagi kita turunkan terhadap B2. Ya, dengan cara yang sama, kita turunkan, maka kita akan dapatkan ini. Ya, kenapa min x2, Pak? Karena kita turunkan terhadap B2. Ya, B2 ini terpaut dengan x2 kecil. Nah, sama lagi ya, kita kalikan minnya ke dua, kita kalikan x2 ke dalam kurung maka kita dapatkan min 2 kali jumlah. Yang ini ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini ada X2 kali X2. ya Ini sama, kita bisa sederhanakan menjadi X2 kuadrat. Kemudian untuk menghilangkan min 2-nya, kita bagi persamaan ini dengan min 2 ya Akan menjadi seperti ini. Min hilang, menjadi persamaan ini. Lalu sigma yang saya kalikan ke dalam kurung, maka saya dapatkan persamaan ini. Sigma kali X2YI adalah sigma X2YI. Sigma kali min B1 X1 X2 adalah min B1 sigma X1 X2 dan seterusnya. Oke. Karena di sini ada tanah negatif, maka saya pindah ruaskan ke kanan juga. Yang tanah negatif ini menjadi positif tinggal atau menjadi sigma X2YI sama dengan B1 kali sigma X X2 tambah B2 sigma X2 kuadrat. Nah, katakan ini persamaan 5. Oke. Kalau saya coba kumpulkan persamaan 4 dan persamaan 5 yang kita peroleh sebelumnya, maka kurang lebih hasilnya ini. Ini adalah persamaan 4, lalu ini adalah persamaan 5. Oke. Pekerjaan kita selanjutnya adalah mencari nilai B1 dan B2 dari dua buah persamaan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi, seperti yang pernah kita pelajari di matematika ekonomi, kita bisa dapatkan nilai B1 dan B2. Ya. Katakan, misalnya, kita gunakan metode eliminasi. Apa maksudnya? Untuk mencari B1, maka B2 harus kita eliminir, dan untuk mencari B2, B1 harus kita eliminir. Kira-kira begitu, oke. Lalu, apa syarat supaya B1 bisa tereliminir untuk mendapat B2, atau supaya B2 bisa tereliminir untuk mendapatkan B1? syaratnya adalah pengali dari B1 yang akan kita eliminate itu untuk kedua persamaan haruslah sama Ya pengalian ini kita sebut sebagai koefisien di dalam metode eliminasi dengan metode ekonomi ya, haruslah sama Ya, nah misalnya kita mau mencari B1 kita eliminir B2 pertanyaannya apakah pengali dari B2 ini sudah sama untuk kedua persamaan belum, untuk persamaan 4 kan pengalinya sigma X1, X2. Untuk pengali B2 di persamaan 5 adalah sigma X2 kuadrat. Karena belum sama, maka kita kali dengan koefisien tertentu atau dengan bilangan tertentu di metode eliminasi. ya, ya Cara sederhananya adalah di persamaan 4 ini, saya kalikan dengan sigma X2 kuadrat, dan di persamaan 5-nya saya kalikan dengan sigma X1 X2. Atau kalau di kedua persamaan ini kurang lebih saya kalikan begini. Untuk persamaan 4, saya kalikan sigma X2 kuadrat. Dari sini saya ambil. Dan untuk persamaan 5, saya kalikan dengan sigma X1 X2. Dari sini saya ambil. Oke. Okay. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan ini. Ya. Kita kalikan ke yang ini, sigma X2 kuadrat ke seluruh persamaan 4. Ya, yaitu sigma X2 kuadrat, X2 kuadrat, kalikan dengan sigma X1Yi, kita dapatkan yang ini. Sigma X1Yi kali sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat, kalikan dengan B1 sigma X1 kuadrat, kita dapatkan ini. Dan sigma X2 kuadrat kalikan dengan ini, ini hasilnya. Okay. Persamaan 4 sudah selesai kita kalikan, sekarang kita kalikan ke persamaan 5. Sigma X1 X2 kalikan dengan sigma X2 YI, ini hasilnya. Sigma X1 X2 kalikan dengan B1 X1 X2, ini hasilnya dan sigma x1 x2 kita kalikan dari ini ini yang okay. Setelah selesai maka kita tentu kurangkan kedua persamaan ini ya untuk mengeliminir variabel atau nilai b2. Pertanyaannya apakah sudah bisa tereliminir nilai b2? Kita perhatikan untuk persamaan 4, pengali dari b2 adalah sigma x1 x2 kali sigma x2 kuadrat. Sedangkan untuk pengali B2 untuk persamaan 5 adalah sama. Ya kan? Berarti bahwa kalau ini saya kurangi dengan ini nilainya 0. Maka kedua persamaan ini bisa saya kurangkan ya, untuk mengeliminir B2. Oke, mari kita sederhana atau selesaikan. Berarti bahwa sigma X1 Y1 sigma X2 kuadrat kurangkan dengan sigma X2 Y1. Kali sigma x1 x2 adalah ini hasilnya ya. Lalu, b1 kali sigma x1 kuadrat sigma x2 kuadrat kurangi dengan ini. Ini hasilnya sedangkan ini kurang dengan ini adalah nol. Oleh karena itu, tidak perlu saya tuliskan di sini. Nah, kalau kita mengamati persamaan ini, kita ketahui bahwa di sini ada yang sama yaitu nilai sigma x1 kali x2 dengan sigma x1 x2 karena ini sama kalau saya kalikan bisa saya kuadratkan oleh karena itu saya sederhanakan menjadi oke lalu saya keluarkan B1 nya karena apa kalau saya kalikan ini dengan ke dalam kurung maka ini sama nilainya B1 kali ini nilainya ini Lalu B1 saya kalikan Dan ini nilainya ini Hanya perbedaan penulisan ya Karena ini saya kalikan Yaitu X1 X2 Kali X1 X2 adalah X1 X2 kontrak Setelah itu kita Untuk mendapatkan B1 Kita lakukan perkalian silang Pengali dari B1 ini Kita kalikan silang ke bawah Atau nilainya seperti ini Ya, ya ini kita kalikan ke bawah atau kalau kita balikan maka nilai D1 itu adalah hasil bagi antara jumlah X1YI kali jumlah X2 kuadrat kurangi jumlah X2YI kali jumlah X1X2 per jumlah X2 kuadrat sekali jumlah X2 kuadrat kurangi jumlah X1X2 di kuadratnya. Berarti inilah formula yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai koefisien variabel pertama pada model regresi dengan dua variabel bebas. Oke, okay, nah sekarang bagaimana cara mencari nilai koefisien B2-nya? Nah, dengan cara yang sama seperti ini, kita bisa mencari nilai B2-nya. Yaitu kita eliminir, kita kembali ke persamaan 4 dan lima tadi. Ya, kita eliminir varia atau nilai B1 untuk mendapat B2. Jadi, agar bisa kita dapat nilai B2, nilai B1 harus dieliminir. Syarat agar bisa B1 bisa tereliminir, penali dari B1 untuk kedua persamaan haruslah sama. Kalau kita perhatikan, kedua persamaan ini belum sama penalinya. Agar sama, maka kita kalikan dengan bilangan tertentu. Ya, untuk persamaan 4 kita kalikan dengan sigma x1 x2 dan untuk persamaan 5 kita kalikan dengan sigma x1 kuadrat. kurang begitu, Ya. Oke. Jadi sekali lagi tujuannya adalah agar sama pengali dari B1 supaya kita bisa eliminir B1-nya. Kemudian kita kalikan ini ke dalam persamaan 4 seluruhnya, berarti sigma x1 x2 Kalikan dengan sigma X1Y dapatlah ini. Kemudian sigma X1X2 kalikan dengan ini, ini nilainya. Kemudian X1X2 atau sigma X1X2 kalikan dengan B2 sigma X1X2, ini nilainya. Setelah selesai, kita kalikan pada persamaan 4, kita teruskan untuk persamaan 5 yaitu jumlah x1 kuadrat kalikan dengan jumlah x2yi ini hasilnya lalu jumlah x1 kuadrat kalikan dengan d1 kali x1 x2 ini hasilnya oke kemudian ini kalikan dengan ini, ini hasilnya baik karena pengali dari d1 untuk kedua persamaan sudah sama maka persamaan 4 dan persamaan 5 ini saya kurangkan. Kalau saya kurangkan berarti x jumlah x 1 yi kali x jumlah x1x2 kurangi dengan ini hasilnya ini. Ya. Sedangkan ini kalau saya kurangkan dengan ini hasilnya 0. Karena pengali dari B1 ini sama. Nah, sekarang yang ini ini saya kurangi dengan ini ini yang saya Oke. baik agar posisinya sama maka saya over tempatnya yaitu B2 positif ini B2 kali X sigma X1 X2 kali sigma X1 X2 saya pindah ruaskan ke kiri tandanya menjadi negatif ini min 2 min B2 kali sigma X2 kuadrat sigma X1 kuadrat pindah lagi ke kiri, tandanya negatif menjadi positif. Berarti kalau ini saat pindah ruas kan sama. Yang ini berpindah tempat menjadi positif, yang ini berpindah tempat menjadi negatif. Atau hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi uh, yang ini, toh, saya ulang, yang ini dari negatif, eh, positif menjadi po uh, negatif. Kenapa hasilnya begini karena jumlah x1 x2 kalikan jumlah x1 x2 kan sama. Sehingga saya bisa kuadratkan. Ini negatif berpindah tempat menjadi positif. Kalau ini dari positif menjadi eh dari negatif menjadi positif dan dari positif pindah ruas menjadi negatif. Baik. Sampai di sini, maka karena di sini tinggal B2. B2 ini saya keluarkan, ya, saya keluarkan kurang lebih seperti ini. Karena kalau saya kalikan B2 ke dalam kurung kurawal ini, hasilnya sama seperti yang di atas, ya. Oke, okay. baru kemudian untuk mendapatkan nilai B2, ya, pengali dari B2 ini, saya kali silang ke bawah ini sehingga hasilnya yang lain, ya berarti formula untuk mencari nilai koefisien regresi berganda dengan dua variabel bebas, koefisien duanya kita hitung dengan rumus ini. Oke. Okay. Atau kalau kita ringkas semua hasil estimasi kita, kita dapatkan nilai B0 adalah ini rumusnya. Nilai B1 ini rumusnya. Dan nilai B2 ini rumusnya. Dengan catatan bahwa nilai X dan Y di sini adalah nilai X dan Y kecil. Atau kalau kita tuliskan ulang, YI adalah YI kurang Y kecil adalah YI besar kurang y bar X1 kecil adalah X1 besar kurang X1 bar, dan X2 kecil adalah X2 besar kurang X2 bar. Nah inilah metode ordinary square untuk mengestimasi nilai b0, b1, dan b2 pada model regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Oke okay, baik, uh, saudara pada saat ini kita akan belajar menurunkan rumus konstanta dan koefisien untuk model regresi berganda dengan jumlah variabel bebas sebanyak k variabel bebas. K ini berarti banyak ya, jamak ya bisa dua, tiga dan seterusnya ya. Oke okay, baik. Nah bagaimana caranya? Uh, kalau tadi kita menggunakan aljabar biasa ya, mungkin sampai tiga variabel bebas kita masih mampu untuk turunkan. Tetapi kalau udah banyak ya variabel bebasnya akan sulit ya kita turunkan ya. Nah dengan pendekatan matrik kita bisa turunkan itu. Oke, okay. bagaimana teorinya? Nah kita kembali dulu kepada FRP kita. FRP atau fungsi regresi populasi untuk model regresi dengan sebanyak k variabel bebas kita bisa tuliskan kurang lebih begini bahwa Yi sama dengan b0 tambah b1x1i tambah b2x2i tambah sampai bk bk ini berarti sebanyak berapa gitu tambah dengan residual ya nah apabila kalau misalnya saya gunakan jumlah data sebanyak n ya, maka persamaan ini saya bisa tuliskan begini kalau misalnya kita punya jumlah observasi ini sebanyak n karena indeks dari i ini menunjukkan uh, dari banyaknya data atau jumlah observasi yang kita gunakan. Kalau kita gunakan data cross section berarti jumlah uh, individu atau jumlah responden kita. Ya. Oke, okay. tetapi kalau kita gunakan uh, data time series berarti jumlah periode waktu yang kita gunakan. Ya. Nah, karena uh, kita masih belum menentukan datanya, tetapi ini masih kita banyaknya observasi. Maka kalau misalnya kita punya sebanyak N observasi, maka kita bisa tuliskan persamaan begini. Ini untuk observasi pertama, observasi kedua, observasi tiga, dan seterusnya sampai observasi KN. Kalau misalnya datanya adalah cross-section, berarti ini responden pertama, ini responden kedua, ini responden ketiga dan seterusnya sampai responden ke N. Kalau kita gunakan data time series berarti ini adalah periode pertama, ini periode kedua dan ketiga dan seterusnya ya. Nah, apa yang kita pahami di sini bahwa bentuk persamaan yang kita jabarkan ini adalah bisa kita jadikan menjadi sebuah matriks. Ya yaitu matrik dari uh, X dan Y. Atau kalau kita anggap bahwa ini merupakan vektor Y, ya kata vektor saya harap Anda pahami, yaitu uh, bentuk khusus dari matrik yang hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom. Karena matrik adalah uh, perpaduan antara baris atau terdiri dari sekian baris dan sekian kolom yaitu matrik ya. Atau kita sebut dengan berordo n kali x ya kira-kira begitu. Atau baris kali kolom, ya Nah, kalau misalnya hanya satu kolom saja namanya adalah vektor. Atau satu baris saja namanya adalah vektor, vektor baris. Vektor kolom dan vektor baris. Nah, kalau misalnya saya anggap ini sebagai matriks, maka ini adalah vektor y dan inilah vektor b dan inilah matrik dari x-nya sedangkan inilah vektor e atau residualnya. nah karena kita sudah menganggap inilah bentuknya matrik maka kita bisa lukiskan atau tuliskan kembali seperti ini. ya jadi sebelah kanan tanda sama eh sebelah kiri tanda sama dengan adalah vektor y Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Sampai dengan jumlah observasi terakhir. Lalu perkalian antara Matriks X dengan vektor B. Kenapa ini saya putar? Karena di dalam perkalian matriks, Kalau misalnya kita kalikan antara ini dan ini. Misalnya ini di depan. Tidak akan bisa. Ya, Ingat syarat perkalian dua buah matrik dalam uh, aturan matriks ya. Kalau ketentuannya lah baris kali kolom, baris kali kolom, sedangkan inilah hanya vektor kolom, ya tidak memiliki baris kira-kira begitu, ya. Oke. Okay. Nah oleh karena itu maka kita kalikan di depan, ya, karena di dalam matrik tidak sama antara A dengan B tidak sama dengan B kali A, ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, kalau tidak percaya nanti silahkan dibuktikan, ya. Oke. Okay. Jadi ini katakanlah matrik X ini vektor b dan ini vektor epsilon atau kalau saya tuliskan kurang lebih begini ya ini saya beri tanda panah di atas menunjukkan adalah vektor dan X ini saya tebalkan menunjukkan matrik ya coba kalau kita kalikan ini dengan ini pasti sama dengan yang ini ya misalnya ya, kita mulai dari Uh, baris pertama ya 1 kali B1 Tentu B1 satu. X11 satu satu kali B2 Adalah B2 X1 ya Maka tentu sama dengan ini ya Nilai ini ya, Dan seterusnya Oke. Lalu uh, Karena kita bisa ringkas ya, Dalam bentuk persamaan Seperti ini Bahwa persamaan dengan jumlah varian Atau model regresi dengan jumlah variabel bebas sebanyak k variabel dan jumlah observasi sebanyak n observasi, kita bisa ringkas dalam bentuk persamaan matrik adalah vektor Y sama dengan matrik X kali vektor B tambah vektor Epsilon. Ya. Ini, dimana ini kita sebut sebagai residual. Nah, ini adalah merupakan... Nilai uh, FRP-nya. ya. Kalau kita mau mencari nilai residualnya, maka kita bisa hitung dengan nilai FRS-nya. ya. Kita cari nilai FRP dengan pendekatan FRS, fungsi regresi sampel. Nah, untuk fungsi regresi sampel, kalau dia non-stochastic, kita tentu mirip dengan ini, kan? Ya, kita bisa tulis begini, yaitu vektor Y hat, sama dengan matrik X kali dengan vektor B ya jadi ini sama dengan ini hanya ini adalah FRS yang non stokastik kita kenal kemarin ya, ada yang stokastik ada yang non stokastik atau dalam bentuk stokastiknya kita bisa tulis vektor Y sama dengan perkalian matrik X dengan vektor B tambahkan dengan vektor A ya nah e ini adalah residual untuk FRS, berarti bahwa untuk yang FRS non stokastik ini dia matriks X kali dan vektor b, oke, okay. atau dengan kata lain bahwa kita bisa mencari nilai residualnya atau vektor e nya dengan cara atau dengan rumus yaitu selisih antara nilai-nilai vektor -nilai aktual dengan nilai-nilai vektor -nilai y yang kita prediksi, ya kan? Karena residual adalah y aktual kurangi dengan y hat, ya. Atau kalau kita tuliskan secara matrik, vektor e kurang sama dengan vektor y kurang dengan vektor y hat. Nah, karena vektor y hat ini adalah sama dengan matrik x kali b, maka saya bisa ganti vektor y hat ini dengan matrik X kali vektor B ya, atau residual itu sama dengan vektor Y kurangi dengan perkalian matrik X dengan vektor B dan inilah yang akan kita jadikan landasan berpikir kita ke depan untuk melakukan estimasi model regresi linear berganda dengan k variabel menggunakan pendekatan matrik Baik, sekarang kita coba kembali kepada arti residual. Karena di dalam metode OLS yang akan kita lakukan adalah meminimumkan residual atau jumlah residual yang berpangkat dua, maka dengan pendekatan matrik, jumlah residual berpangkat dua atau jumlah... Vektor uh, jumlah residual Yang berpangkat 2 pendekatan matrik Merupakan Hasil perkalian Antara transpos nilai Vektor residual Yang kita beri simbol ini Dengan nilai vektor nilai residual Itu sendiri Ini adalah nilai residual Atau jumlah E Yang dikuadratkan Dengan menggunakan pendekatan matrik, Ya Nanti silakan dicoba-coba ya kalau itu benar pembuktiannya. Ya. Jadi maksud saya adalah kalau misalnya residual kita kuadratkan. ya Ini sama artinya dengan perkalian antara vektor residual yang telah ditranspose. Transpose ini adalah mengubah bentuk matrik dari kolom menjadi baris. Baris jadi kolom. Karena residual, karena... Nah, vektor e adalah kol, merupakan vektor kolom. Berarti kalau kita transpose menjadi vektor baris, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan ya berarti e kali e e1 satu, e1 satu kuadrat, e2 kali e2 dua, e2 dua kuadrat, e3 e3 e3 kuadrat, en e en en kuadrat. Berarti sama juga dengan jumlah ei kuadrat. Begitu kira-kira, ya? Oke, nah Inilah konsep yang akan kita pakai, bahwa jumlah residual kuadrat sama dengan vektor e transpose kalikan dengan vektor e. Okay. Karena kita sudah tahu bahwa rumus dari atau pendekatan matriks dari residual yang jumlah residual yang berpangkat 2 sama dengan vektor e transpose kalikan dengan vektor e, maka. Untuk meminimumkan residual yang berpangkat dua, ya, meminimumkan kita gunakan metode ordinary least square, ya, sehingga kalau kita jabarkan nilai residual yang dipangkatkan dua itu secara aljabar biasa ini pendekatan matrik yang ini kita gunakan atau kita jabarkan ini dapatlah persamaan ini, ya bahwa vektor e ya tadi adalah vektor y kurangi matrik x kali vektor b karena ini transpose kita beri transpose ya lalu vektor e adalah vektor y kurangi matrik x kali vektor b ya artinya bahwa residual ini kalau kita jabarkan ini secara aljabar biasa ini pendekatan matrik kita jabarkan lagi begini artinya kita kalikan satu-satu. Ya. Bagaimana cara mentransposnya? Pertama transpose dulu yaitu kalikan transposnya ke dalam. Transpose dari Y adalah transpos Y vektor. Transpos dari ini adalah yang ini. Ya. Baru kita kalikan satu-satu, ya. Oke, ada suatu prinsip yang harus Anda pahami dalam perkalian matrik. ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa A kali B ya di dalam aljabar aljabar biasa kita kenal ini sama dengan B kali A, tetapi dalam pendekatan matrik belum tentu ya. Oleh karena itu dalam mengalikannya harus hati-hati ya ke depannya. Nah, oleh karena itu kalau kita jabarkan ini ya, misalnya ini kita kalikan dengan ini kita tidak bisa balikan ke depan, harus di depan dulu y y transpose nya atau y vektor transpose nya. Baru Y vektor biasa. Seperti ini. ya Jadi ini kali dan ini. Ini hasilnya. Lalu yang ini kita kalikan dengan ini. Nah ini hasilnya. ya Setelah itu baru. Ya gini kita kalikan dengan yang eh V apa? Vektor B transpose. Kalikan dengan v, uh, transpose dari matriks X. Kalikan dan ini. Inilah hasilnya. Ya. Ya. Nah, ini hasilnya ya jadi eh, Anda harus bisa memahami kenapa begini ya karena ingat ya bahwa sebentar ya oke jadi eh, ini kali ini dapatlah segini ya Anda harus bisa pahami ini dari mana datangnya, ya yaitu uh, karena tadi kita harus mengalikan nilai dari oh bukan ini bukan dari ini kali ini tetapi yang ini kalikan dengan ini yaitu vektor b transpose kali transpose matriks x kalikan dengan y transpose dapatlah ini sedangkan ini yang ini kalikan dengan ini Nah, ini hasilnya, ya. Nah, ada satu prinsip yang harus kita pahami dalam matrik itu bahwa dalam perkalian skalar ya, maka uh, kita bisa uh, apa ya, menggantikan nilainya itu misalnya seperti ini. Ya. Y transpose, Y vektor transpose kalikan dengan matrik X kali B trans uh, vektor. Kalau kita transpose seluruhnya maka hasilnya adalah seperti ini. Berarti bahwa nilai ini, yang ini ya, tentu sama dengan ini. Coba diperhatikan ya. Yang ini sama dengan ini kan. Ya. Berarti yang ini sama dengan ini. ya. Oleh karena itu, maka ketika kita tulis ulang persamaan residual ini, maka kita bisa tuliskan begini. Ya, jadi ini kita ganti dan ini menjadi dua kali B vektor transpose atau vektor B transpose transpose dari X dan vektor Y. Gitu. Berarti inilah rumus untuk mencari nilai residual. Ya. Oke. Okay. Nah, karena residual yang telah kita kuadratkan, kita sudah ketahui formulanya adalah yang ini. Maka Tahapan selanjutnya adalah meminimumkan atau menurunkan nilai residual yang telah dipangkatkan dua, yang dalam pendekatan matriks adalah vektor e transpose kali vektor e. Ya, tentu kita turunkan terhadap apa? Terhadap vektor b. Ya, bagaimana cara penurunannya? Nah, jadi residual, ya, ini residual yang dikuadratkan. Ya, ini tadi hasilnya. Kalau kita turunkan, maka kita peroleh nilainya adalah yang ini. Ya, menggunakan teknik penurunan untuk matrik. Ya, jadi kita coba kita kembali ke persamaan kita sebelumnya. Ini residual jumlah residual yang dikuadratkan dalam pendekatan matrik. Ya, kalau kita turunkan terhadap b, ya berarti nanti hasilnya adalah yang ini. Ya, oke. Okay. Karena kita sudah dapat mendapatkan turunannya, maka haruslah sama dengan 0. Ya, kita pindah ruaskan sehingga dapat persamaan ini. Ya, oke. Okay. Jadi duanya bisa kita hilangkan. Kalau ini misalnya pindah ruas ke kanan atau ini pindah ke kanan, maka kan negatif negatif dua. Kita bisa coret negatif negatif dua, tinggal ini. Ya. Nah, untuk mencari B ini kemudian yang kita akan yang kita cari kan B ini vektor B. Maka vektor B ini bisa kita kali kalkulasi ke bawah mendapatkan vektor X ya bukan vektor X, matriks X transpose kali kanan vektor Y per matriks X transpose kali dan matriks X. Ya. Atau kita bisa tuliskan ulang begini. Ya, adalah perkalian antara inverse perkalian transpose x dengan x kalikan lagi dengan transpose x kalikan dengan vektor y. Nah, jadi mau pakai formula ini, mau pakai formula ini sama untuk mendapatkan nilai vektor b. Karena dia adalah vektor b berarti nanti terdiri dari b0, b1, b2, b3 dan seterusnya ya. Nah, jadi inilah cara penurunan rumus nilai uh, konstanta dan koefisien model regresi linear berganda dengan jumlah variabel bebas sebanyak k variabel